bagaimana kabar kita semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, guys, kali ini saya akan menawarkan sebuah aplikasi untuk kita semua yang dimana kita bisa mendapat penghasilan dengan kita rebahan saja di rumah. Oke, guys, ini adalah penghasilan yang saya akan tawarkan kepada kita semua. Oke okay guys, sedikit saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi ini Dimana di dalam aplikasi ini kita bisa mendapatkan poin dengan cara check-in harian yang kedua kita bisa membaca artikel, bisa menonton sebuah video oke okay guys, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasinya supaya mendapat video-video terbaru dari kita pertama kita membuka Play playstore kita klik terus kita ketikkan bus break bus break nah dan di sini akan tampil seperti ini bus break nah untuk saat ini saya sudah mendownload bus break dan di sini akan saya buka aplikasinya teman-teman nanti kalau setelah mendownload busbrik akan tampil seperti ini tapi terlebih dahulu teman-teman eh, mendaftarkan busbrik atau lodging dengan akun teman-teman sekalian bisa dari facebook bisa dari eh, google bisa dari telegram dan lain sebagainya oke setelah nanti teman-teman mendaftar atau login kita akan diarahkan ke beranda seperti ini. Nah, setelah itu di sini akan tampil seperti ini banyak artikel, ada juga video. Contoh kita membaca artikel seperti ini. Nah, di sini sebelah kiri akan ada perputaran koin yang di mana di sini nanti kita akan mendapatkan penambahan poin untuk kita seperti ini ya kita tunggu sampai putaran penuh dan di sini akan tampil poin kita oke okay. <tuh> sampai di sini contoh kita juga membuka video di sini juga ada te terlihat putaran koin di mana kita setiap menonton video putaran koin sampai penuh. Setelah itu, kita juga bisa melihat di bagian pojok kiri yaitu dompet total poin kita, pendapatan kita hari ini. Dan di sini juga ada misi harian. Misi harian di mana kita bisa mengundang teman Check-in. Di sini juga ada menu hasilkan yang di mana di sini terdapat eh, pendapatan poin juga dengan cara yaitu absen selama tujuh hari berturut-turut. Semakin kita sering absen, maka semakin banyak poin yang akan kita peroleh dan di sini juga ada dituliskan bahwasanya kita menggunakan boost selama dua hari berturut-turut. Kita akan mendapatkan poin ganda. Poin ganda ini yang dimaksud, dimana yang tadinya kita mendapat 100 poin, bisa jadi 200 poin, dilipat gandakan ya. Dan di sini juga membaca artikel seperti yang saya jelaskan tadi, menonton video, mendapatkan poin. Dan untuk teman-teman semua, setelah kita mendapatkan poin di atas, di sini kita bisa diarahkan untuk menarik saldo poin kita yang sudah ditukarkan menjadi rupiah. Nah, di sini pilihannya untuk penarikan ke dana. Teman-teman bisa langsung mengikatkan aplikasi teman-teman dengan akun dana teman-teman sekalian nah untuk penarikan pertama di sini ada 20000 20 ribu poin yang dimana kalau dirupiakan menjadi 284 perak yang kedua di sini tertera yaitu 500 poin penarikan yang ketiga juga ada untuk 2 juta poin nah di sini jika poin teman-teman sudah mencukupi teman-teman bisa sekal bisa sekalian menarik poin teman-teman atau uang teman-teman ke saldo dana Anda gampang kan caramannya tidak susah bukan oke guys jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya supaya kalian bersemangat untuk memberikan video-video yang terbaru untuk kita semua. Oke, okay, see you!